Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya Alfaris Masih Channel yang membahas tentang telepati dan cinta Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang Beberapa pertanyaan telepati yang teman-teman tanyakan Pertanyaan yang luar biasa menarik Tetapi seperti biasa teman-teman Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu, jangan lupa nyalakan loncengnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu amin oke teman-teman kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang teman-teman tanyakan kita mulai dari pertanyaan yang pertama dia bertanya seperti ini teman-teman apa pesan yang kita kirim harus bayang-bayang tidak bisakah pesan secara lisan dia bertanya seperti itu di dalam telepati apakah pesan itu hanya kita gambarkan di pikiran kita bisa tidak pesan itu kita ucapkan secara lisan kurang lebih pertanyaannya seperti itu jadi gini teman-teman kalau kita mengirim pesan dengan menggunakan metode telepati maka pesan itu harus kita Gambarkan di pikiran kita harus kita bayangkan pesan itu, karena pesan di dalam telepati itu masuk kepada target yang kita tuju melalui alam bawah sadar, bukan alam sadar. Kalau kita gambarkan pesan itu di pikiran kita, kita fokus pada gambaran itu, maka di saat itu juga kita masuk ke alam bawah sadar di mana tempat pesan telepati itu dikirim. Kalau kita ucapkan secara lisan tanpa kita menggambarkan di pikiran kita, tanpa kita membayangkan pesan itu, maka di saat itu, kita tidak berada pada tempat di mana pesan telepati itu dikirim, kita masih berada pada alam sadar teman-teman, dan pesan yang kita ucapkan secara lisan, hanya mampu diterima oleh target melalui pendengaran, seperti itu teman-teman, bukan alam bawah sadar, bagaimana kalau kita ucapkan secara lisan, tapi kita juga gambarkan di pikiran kita gambaran pesan itu. Seandainya teman-teman, kalau kita ucapkan secara lisan, dan tidak mengganggu fokus kita pada gambaran pesan itu di pikiran kita, maka itu tidak menjadi masalah. Pesan kita akan terkirim. Tetapi kalau kita mengucapkan dengan lisan, dan mengganggu fokus kita pada gambaran pesan itu, maka di saat itu, kita tidak berada di alam bawah sadar di mana tempat pesan telepati itu dikirim. Jadi, sebaiknya teman-teman cukup kita gambarkan pesan itu di pikiran kita tanpa harus kita ucapkan secara lisan teman-teman, karena takutnya kita tidak fokus dalam membayangkan pesan itu kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, teman-teman. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua, dia bertanya seperti ini teman-teman. Apabila tingkat fokus kita terputus-putus, apakah hasil yang diterima juga akan sama? Kalau kita membayangkan pesan, kemudian pesan yang kita bayangkan itu muncul, hilang, muncul, hilang. Apakah pesan yang akan diterima oleh target yang kita tuju seperti itu juga? Kurang lebih begitu pertanyaannya teman-teman. Jadi gini teman-teman, pesan telepati dikirim dengan cara membayangkan pesan itu. Kalau yang kita bayangkan itu terputus-putus atau hilang muncul-hilang muncul, maka alam bawah sadar target juga akan menerima seperti itu. Hal itu dikarenakan pesan telepati itu terkirim apabila kita berada pada alam bawah sadar. Apabila fokus kita terputus-putus, maka di saat itu juga Kadang kita berada di alam bawah sadar, kadang kita berada di alam sadar. Maka hal itu bisa menyebabkan sebagian pesan kita tidak terkirim. Tetapi menurut saya, teman-teman, pengalaman saya, walaupun pesan itu terputus-putus, alam bawah sadar target pasti akan memahami itu, memahami pesan yang kita kirim. Apalagi kalau pesan itu melibatkan perasaan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, teman-teman jangan khawatir kalau di saat teman-teman bayangkan pesan kadang hilang, kadang terputus-putus saya yakin alam bawah sadar target yang teman-teman tuju pasti akan memahami itu karena sebagian pesan itu sudah terkirim kurang lebih seperti itu tetapi sebaiknya, sebaiknya teman-teman kalau bisa kalau bisa, di saat melakukan telepati Jangan bayangkan terputus-putus. Buat pesan itu singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu pesan yang panjang-panjang, pesan yang pendek pun bisa. Yang penting teman-teman pesan itu jelas. Ketika pesan itu masuk kepada target, target tahu apa yang teman-teman maksud. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Pada pertanyaan selanjutnya, dia bertanya gini Kalau habis melakukan telepati itu, catat sama mantan boleh nggak? Jadi kita habis melakukan telepati nih, kepada mantan kita Kemudian kita chatting sama mantan kita, boleh tidak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Sebenarnya, sebaiknya seperti itu teman-teman Karena kenapa? Dengan cara itulah, kita lebih mudah tahu kalau pesan telepati kita itu sudah bereaksi pesan telepati kita itu sudah diterima oleh orang yang kita telepati karena kebanyakan teman-teman kita telepati kepada target pesan itu sudah masuk dia sudah jatuh cinta misalnya tetapi dia gengsi untuk katakan apa yang sudah dia rasa dia malu-malu untuk katakan rasa cinta itu oleh karena itu teman-teman interaksi ini cukup penting Dengan cara itulah kita bisa lebih mudah mengetahui Kalau pesan telepati kita itu sudah berhasil atau belum Dan juga bisa membuat target lebih terbuka Tentang apa yang dia rasakan Seperti itu teman-teman Jadi sebagusnya teman-teman lakukan interaksi Setelah melakukan telepati Oke teman-teman semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya Pada pertanyaan selanjutnya Dia bertanya seperti ini Apakah telepati itu Sama konsentrasi seperti yoga Pertanyaannya Apakah telepati itu Sama konsentrasinya dengan yoga Teman-teman konsentrasi telepati itu memang seperti saat kita yoga, khususnya pada bagian meditasinya. Di saat meditasi yoga, biasanya konsentrasinya itu membayangkan hal-hal positif untuk kita tanamkan di dalam diri kita, dengan tujuan agar energi negatif di dalam diri kita kita bisa ganti dengan energi positif sedangkan di dalam telepati yang kita konsentrasikan itu pesan yang ingin kita sampaikan kepada target dengan tujuan target bisa merasakan pesan kita seperti itu jadi sama saja teman-teman konsentrasinya sama atau fokusnya sama kita membayangkan seolah-olah energi positif masuk ke dalam tubuh kita di saat yoga dan kalau pada telepati kita bayangkan teolah olah gambaran pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada target kurang lebih seperti itu semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan oke teman-teman itulah empat pertanyaan yang bisa saya jawab kali ini semoga telepati yang teman-teman lakukan berhasil dan teman-teman jangan lupa jangan lupa berdoa sebelum melakukan telepati Karena telepati ini hanyalah perantara yang menentukan berhasil atau tidak adalah Tuhan yang maha kuasa Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Al-Fariz Masih